Ok, hari ni kita kena buat yang next punya Untuk cek sama ada Konektor masalah Okey sekarang kita dah tahu dah Konektor ada masalah Bila kita tekan ABS switch Pindah tu menyala Jadi, yang pertama sekali Kita kena pergi dekat ABS modul lah Kita buka kita punya uh, Kita punya receiver ni kita punya brake fluid punya tempat kita buka sku kat sini ada dua sku ah dah kita dah buka tu lain ya kita keluarkan dia punya casing okey ini adalah ABS jadi yang hitam ni adalah dia punya konektor kita buka okey dia akan buka konektor ni sebab konektor ni air ada buka sekali jadi benda ni selalu akan lose kadang-kadang nasib dapatlah ketat balik kalau kita buat laju lagi benda ni akan benda ni akan longgar balik jadi banyak kalilah kita kena buat kalau kita nak elok kita kena buat banyak kalilah sampai dia betul-betul ketat Just kasih keluarkan benda ni tercabut nak cabut dia Icati sebab dia adalah connector yang safe lock dia ada dia punya lock tu, tarik lock dia dulu baru kita tarik dia punya soket jadi kita ambil electric contact cleaner saya guna daripada hardex ini dia punya tube yang panjang tu dah kotor jadi saya tak pakai jadi main selit-selit je -selit lah bagi benda connector sebab takut ada air hujan tadi hujan dia spray je kat dalam Just spray bagi air hujan tu kering balik kemungkinan ada air hujan juga lepas tu kita spray juga dekat kita punya connector kat dalam ni bagi air hujan kalau ada air hujan ke apa ke jadi kita dah bersihkan tu Kita pasang pelan-pelan kena hati-hati pasang Pertama dia kena simbang Antara atas dengan bawah kena pasang Simbang Pasang Kita cuba on Tekan ABS switch Dah tunggu nah, Sekarang sudah banyak Maksudnya kita punya konektor dah okey. Jadi nanti kita akan test drive Tengok macam untuk itu kita akan pergi ke lah, tengok break nanti